saya datang masa nak cop dia tanya di KLIA 1 gitu awak nak ke mana nak Kuala Lumpur ada surat jemputan nak buat apa nak buat kerja ke berapa hari Tiga hari nak buat kerja ke? hmm tak nak tazkirah awak ikut tazkirah ke bagi tazkirah tak kenal pula mati saya kenal. awak tak tengok YouTube ke <laughs> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, guys. Cak Mujib, gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu SWT, dijauhkan dari segala bahaya, malapetaka, bencana, dan balak serta berbagai macam penyakit. Amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Oke, kali ini kita akan mereaksi sebuah video requestan daripada teman-teman sekalian, yaitu ketika UAS ditanya di immigration Malaysia, guys. Kalau ke imigrasi, ya kita aja, kita aja yang saya kadang di imigrasi itu, ya, ketar-ketir gitu ya, guys. Ya, nah, saya penasaran apa yang tanyakan oleh imigrasi Malaysia ya kepada Ustadz Abdul Somad ini Jom kita tengok videonya guys let's go saya bekerja di Malaysia dengan menggunakan pasport melancung eh awak boleh ditangkap masuk lokap nasib baik tak tulis nombor telefon Ada orang Pakistan, orang Bangladesh berdoa di samping Kaabah. Ya Rabbi Sugol Mapi, Ikhomah Mapi. Ya Allah, kerja tak ada, visa pun dah habis. Polis di belakang. Ha? <laughs> <laughs> itu maknai doanya yang kuat-kuat. Itu bila doa tu yang khas untuk kita yang kuat-kuat Doa nak dapat Sakaratul maut khusnul khatimah eh, Elok kuat Allahu ma'awin alaihna fi sakratil maut Elok eh, kuat Tapi ada masanya doa tu tak boleh kuat-kuat Termasuklah doa awak tak boleh kuat Angkat polis baru tahu Ya Allah Belum juga lagi dapat jodoh ya Allah Eh awak belum kahwin ke kata dia Hati Allah ta'at kepada Allah. Wa hati Al-Rasul ta'at kepada Rasul. Wa ulil amri. Kita hidup di negara. Negara ini ada Sultan. Ada Raja. Ada Menteri Besar. Ada Prime Minister. Ada peraturan perundang-undangan. Maka kita mesti ikut. Jangankan di negara orang lain. Di negara kita pun. Tempat lahir kita. Bangsa kita pun. Bila kita langgar, kita kena juga. Saya, walaupun saya ustaz, saya bawa kereta, tak ada lesen, tak pakai helmet, datang, polis. Awak dah langgar pasal ini, ayat ini, ayat ini. Macam mana ni? Ati'ullah wa ati'ur rasul. Tarak tufikum amraini, ku tinggalkan dua perkara sahaja. Hanya dua saja, Quran dan sunnah. Lain daripada itu, bidah, wa kullu bin'atin dal'alah. Eh, kita hidup di dunia Ada aturan Mereka bermesuarat Hasil mesuarat ulil amri tadi Mesti masuk, ada pasport Mesti masuk Saya datang Masa nak cop ditanya Di KLIA 1 Awak nak ke mana? Nak Kuala Lumpur hmm. Ada surat jemputan Nak buat apa? Nak buat kerja ke berapa hari? Tiga hari Nak buat kerja ke? Hmm, tak, nak tazkirah Awak ikut tazkirah ke bagi tazkirah? Tak kenal Dalam lah Dalam mati saya kenal. Awak tak tengok YouTube ke? Orang yang mikirnya Tidak kenal sana-saya Perempuan oh, Perempuan Islam Pakai hijab Lama saya fikir Eh Nampaknya dia selalu tengok Ustaz Azhar Idrus lah. Dia tak tengok saya Mana surat jemputan, saya tunjuk handphone, saya tunjukkan, ha, ni dia tengok, oh hari Ahad awak di TV Al-Hijrah, ya. awak beritahu sekiranya, awak masuk TV lah kata, Demisialan. datanglah kawan dia sebelah lelaki, kata itu Ustaz Hormat tau kata, saya ada dua dalam hati saya. Pertama, mungkin dia tak suka tazkirah. Yang ha. kedua, mungkin saya terlampau muda untuk disebut ustaz. Saya. Oh. Oh. Tapi baiklah saya pakai nombor 2. Ni kisahnya. Mudah-mudahan dia tonton cakap saya. Okey okey. Apa hukum saya sentiasa memasang al-Quran dalam rumah walaupun saya tak mendengarnya? Apa tak dengar? Sambil-sambil masak dengar. Hidupkan MP3 Al-Quran. Ada budak hafaz Quran umur enam tahun. Nama kampung Pulau Bengkalis. Riau Province, Sumatera Island. Saya datang jumpa budak kecil itu. Perempuan. Umur berapa dia hafaz Quran, pak cik Umur enam tahun. Umur berapa dia Johan Musabah tilawatil Quran? Umur 8 tahun. Saya tanya macam mana budak umur 6 tahun boleh? Mula kecil lagi, saya dah hidupkan MP3 Quran, suara mengaji non-stop. 24 jam, 24 jam tak putus. Nah, ini mana? Walaupun tak dengar, hidup putus. Macam mana anak kita nak hafaz Qur'an? Tiap, tiap hari yang dia dengar. <tik> lagu hantu semua. <tik> Alaslah itu maka, bila ada masa dengar, dengar. Bila ada masa tak dengar, jauh daripada syaitan. Termasuk juga di bilik-bilik rumah sakit, ICU. Dengarkan Qur'an. Termasuk juga pada orang-orang tua, usia emas Dengar Qur'an. Perempuan, maaf-maaf, masa uzur, dia tak boleh baca Quran, dia tak sembahyang, setan dekat. Masuk setan, duduk di tepi tingkap, mulut menganga. Bukan cuma setan, nyamuk pun masuk. <laughs> Maka elok, dengar. Mendengar boleh, baca tak boleh, dengar Quran, elok. Amalan apa yang mesti saya buat untuk arwah ayah sudah meninggal? Ada seorang perempuan namanya Asma' datang menjumpai Nabi. Ada seorang lelaki bernama Sa'ad. Ya Rasulullah. Ummi matas. Mak saya dah mati meninggal dunia. Apa atasaddaquanaha? Saya dengar waktu dah habis. Dah lebih jam 10. Sekarang jama'ah pula mesti rida. Sebab cerita saya belum habis. Ya Rasulullah. Ummi matas. Mak saya dah mati. Afa anha? bolehkah saya bersedekah? kata Nabi Tasardaq itulah dalil sedekah sampai untuk orang mati ayu sedekah itu afdal sedekah apa yang paling afdal ya Rasulullah kalau memang sampai sedekah itu untuk mak ayah yang dah mati sedekah apa paling elok? kata Nabi Saqyulma membagi air minum yang paling elok bagi air minum tapi jangan lepas tazkirah ni, air minum je. Maknanya, sedang air minum sampai, apa lagi nasi kanda? Betul. Bagilah banyak-banyak. Sedekah pada rumah anak yatim, usia mas, susah, pakai miskin. Itulah tazkirah kita di akhir majlis Mari kita sama berdoa kepada Allah Astaghfirullahaladzim Astaghfirullahaladzim Al-ladhi la ilaha illa huwal ayul qayyum Wa atubu ilaih Ala adhi niyati wa kulli niyatin saliha al-fatiha A'udhu billahi minasyaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المعضوب عليهم ولا الضالين آمين. آمين اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد آمين. السلام عليك يا رسول الله Assalamualaikum ya Nabi Allah, Salamualaikum ya Khairah Khalqillah Assalamualaikum ya Sufwatullah. Allahumma inna sada wa salatu ilaika bi jahinabiika. Muhammad Sallallahu alaihi wasallam bismillahirrahmanirrahim. Kami memohon dengan kemuliaan Nabi Muhammad dan kemuliaan Surah Al Fatihah. Antyasyirlana umurana mudahkan segala urusan dunia akhirat kami. Kutufaridh kurubana lepaskan kami dari segala masalah dunia akhirat. Taftahlana futuhal arifin bukakan pintu hati kami menerima ajaran para alim ulama kami. Amin. Tufaqihna fiddin dalamkan ilmu agama kami dan anak-anak kami. Taj'al abna'ana wa banatina minas sali'ina wa sali'at wal hafizina wal hafizat. Jadikan anak-anak kami menjadi para penghafaz Al-Quran. Allah madafa'ana ghala' wal wabak wal fahsyat wal riba' wal zina wal mungkar. Jauhkan negeri kami dari segala malapetaka, bencana, musibah, riba, zina, narkoba, segala yang merosakkan umat kami. Allahumma inkana rizqunafis sama' fa'anzilhu, kalau rezeki kami masih tergantung di langit, turunkan, ya Allah. Wa inkana fil ardi fa'agrijhu, kalau masih tertanam dalam tanah, naikkan, ya Allah. Wa inkana ba'idan faqaribhu, kalau masih jauh, dekatkan, ya Allah. Wa inkana mu'asiran fa'asirhu, kalau masih susah, mudahkan, ya Allah ya mu fa bima alam tanah hakim pemimpin ta pemimpin kami condongkan hati mereka menolong agamamu dengan kekuasaan yang ada di tangan mereka lana Wali wali dainah warham La tada lana illa kami dari majelis tazkirah ini dalam keadaan bersih dari dosa-dosa. illa qadaitah. Tolong kami lepas dari segala hutang piutang. illa syafaitah. Ada yang sakit angkat penyakitnya sehatkan untuk selamanya. Walamayitan illa rahimta. Yang sudah mati lapangkan kuburnya terang benderang dengan karunia nikmatmu ya Allah. Allah maktim lana bi husnil khatimah wa la taqdim 'alaina bi su'il khatimah Allah maj'al akhir kalam min 'inda intihai ya jadikan akhir kalam kami manakala ajal kami sampai kalimat yang keluar dari mulut kami la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimat taqinn 'alaina nahya wa 'alayha namut وبها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة توقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا وشفعينا ومولانا محمد وعلى آله وصحابه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf banyak silap salah cakap tak berkenan di hati menyinggung perasaan puan dan tuan datuk datin muslimin musliman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala nabi Muhammad. Okay guys, sudah selesai videonya dan itulah tadi ya Ustaz Abdul Somad yang ditanya oleh Immigration Malaysia guys ya. Oh ternyata mak cik mak cik kan. Nah ternyata perempuan berhijab tak kenal dengan Ustaz Abdul Somad jadi lah. Okay, terkenal lah Ustaz Abdul Somad ni mana mana. pun nah orang dah dah tahu lah kalau beliau tu Ustaz Abdul Somad mungkin apa nama ya macam nampak lebih muda lah mungkin Beza kan dekat Islam. Setelahnya tazkira dengan pembawaan ustaz ya, dia ke seharian macam tu eh ya, dengan pakaian-pakaian biasa selalu kan. Uh, mungkin di situlah tak kenal kan. Allahu akbar. Lucu ya guys ya kejadian-kejadian seperti itu. Kadang kita banyak juga istilahnya mengalami Kayak ketika di imigrasi, Terus ketika istilahnya Ke suatu tempat yang ada macam itulah Macam ada polilah Macam ada panitia dan lain sebagainya Mungkin ada kejadian-kejadian yang lucu Seperti itu guys ya Oke itu saja video kali ini guys Gimana menurut teman-teman sekalian Silahkan komen di bawah ya Keren banget ya Bisa dikatakan soalan-soalan yang dijawab oleh usaha-usaha Itu juga membuat kita bertambah ilmunya ya Teman-teman sekalian Oke dan itu saja video kali ini Terima kasih buat teman-teman semua Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe nya. Saya Pepinuk Dudri Apabila ada salah kata mohon dimaafkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh